di sini saya akan membawa kalian untuk mengenal lebih dalam tentang selenoid palap yang ada pada mesin diesel selenoid palap adalah katup yang digerakkan oleh energi listrik melalui solenoida mempunyai kumparan sebagai penggeraknya yang berfungsi untuk menggerakkan piston yang dapat digerakkan oleh arus AC maupun DC solenoid palap pneumatik atau katup palap solenoida mempunyai lubang masukan dan lubang keluaran tapi sebelum kita lanjut Baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya Lalu tekan tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar Terima kasih Apa yang dimaksud dengan katup solenoid? Solenoid palap, merupakan katup yang dikendalikan dengan arus listrik Baik AC, maupun DC melalui kumparan solenoida Solenoid palap ini, merupakan elemen kontrol Yang paling sering digunakan dalam sistem fluida Buat apa fungsi solenoid pada kontrol palap? solenoid palap merupakan sebuah katup yang digerakkan oleh energi listrik yang mempunyai kumparan sebagai penggeraknya kumparan ini berfungsi untuk menggerakkan piston yang dialiri oleh arus AC ataupun DC sebagai daya penggerak bagaimana cara kerja dan fungsi solenoid pada mesin diesel solenoid palap merupakan salah satu alat atau komponen kontrol yang salah satu kegunaannya yaitu untuk menggerakkan tabung silinder Solenoid palap, merupakan katup listrik yang mempunyai koil sebagai penggeraknya, yang mana ketika koil mendapat suplai tegangan, maka koil tersebut akan berubah menjadi medan magnet. Lalu penyebab utama solenoid palap bisa rusak yaitu, biasanya, kerusakan pada solenoid terjadi karena, kumparan solenoid terbakar, sil rusak, atau karena rangkaian yang terputus, sehingga tidak ada tegangan listrik yang dikirim ke solenoid. Dan... Penyebab solenoid palap cepat panas Jadi pada saat salah satu koil dari solenoid palap menggerakkan piston yang seharusnya piston bergerak dari posisi A ke posisi B akan tetapi karena adanya kemacetan pada bagian piston maka piston tidak dapat bergerak sama sekali yang akhirnya koil solenoid palap menjadi panas Berapakah tegangan kerja yang diberikan ke katup solenoid? Solenoid palap akan bekerja bila kumparan atau koil mendapatkan tegangan arus listrik yang sesuai dengan tegangan kerja. Tegangan kerja solenoid palap adalah 100 per 200 voltase dan kebanyakan tegangan kerja pada tegangan DC adalah 12 per 24 volt DC. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa berguna, dan, bermanfaat buat kalian semua, terima kasih.